Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat siang guys kita lihat-lihat gerak sini kita lihat-lihat gerak sini dulu guys luas tempatnya luas banget. cek dulu cek gerasi Mobil banyak yang nongkrong guys Kita lihat mobil di sini. Lihat guys Mobil banyak padangka narik Mobil pada nongkrong begini guys Lihat lihat guys supirnya waduh ini anak-anak pada nggak jelas ini cahet terus ini supir-supir nih guys pertemungan semua, pertemungan. suka kopi terus ya, Yang terutama angkot Oh. <laughs> Raja Angkok guys oke okay, sekian guys Terima kasih